ngomong Ya, halo heber seber semua. Jadi kita mulai sekarang akan manggil teman-teman yang nonton heb heb heb itu berasal dari kata soheb. Biasa dipakai sama teman-teman di Lombok Utara. Mungkin di Lombok. Ya, um, gue Duha, saya Sikri. Kami dari Forum Lenteng. Forum Lenteng apa sih? Forum Lenteng adalah organisasi <laughs> yang didirikan pada tahun 2003 Seles. ya Forum Lenteng itu organisasi berbasis di Jakarta yang fokus uh, pada isu-isu uh, kesenian, uh, film dan sinema, uh, dan juga kebudayaan secara umum pendirinya itu kumpulan dari seniman, mahasiswa, uh, dan pegiat kultural lainnya ya Forum Lenteng sudah di berapa ya? dari 2003 sampai 2019, 2019 kurang 3. 16 tahun. 16 tahun dan sekarang kita siaran di youtube channelnya jurnal footage hmm. jurnal footage adalah jurnal footage itu uh, awalnya website hmm. uh, website uh, yang memuat artikel-artikel kritik film uh, dan juga tentang isu-isu uh, yang berkaitan dengan seni gambar bergerak moving image art dan dia juga ada channel youtube né? channel youtube ini ya, ini, yang dipakai sejak tahun 2010 uhum. tapi isinya berupa video-video atau potongan film yang atau wawancara yang sifatnya masih pendokumentasian dan persebaran uhum. kita belum pernah memproduksi konten yang disengajakan untuk youtube baru sekarang kita memproduksi konten untuk youtube kenapa harus bikin konten buat youtube biar jadi youtubers gak bisa belum jago belum jago kita ya masih canggung depan kamera itu tulisan Aku Masa gue kebalik mana? oh iya nanti kita juga akan bahas soal tulisan ini apa program Aku Masa itu cuma sebelumnya kita juga uh, harus bahas kenapa sebenarnya anak-anak forum Lenteng atau forum Lenteng itu sendiri bahkan kemudian berusaha untuk bikin konten yang khusus buat youtube ini rubrik kita namanya apa? oh iya, nama rubrik kita adalah youtube on youtube by zikri dan duha iya. kenapa youtube on youtube? karena kita uh, berusaha mempelajari youtube dengan memproduksi youtube itu sendiri jadi sebelumnya kalau kita misalnya bikin uh, kajian, nah youtube itu pernah jadi kajian kita, tapi outputnya masih selalu di bentuk-bentuk yang tekstual nah sedangkan yang Uh, upaya untuk memproduksinya itu belum ada. Nah, kenapa kita harus memproduksi? Ya, uh, maksudnya kenapa formatnya kemudian memproduksi iya. konten di YouTube? iya Ya, gua rasa itu bagian dari usaha mendalami kajian itu sih, karena kita harus mengalami uh, bagaimana memproduksi YouTube. pun <tuh> kita nggak punya keahlian seperti para YouTuber yang sudah ada. Uh, kita menggunakan teknologi sederhana aja kamera handphone e, kamera selfie begini e, tapi kita mencoba membawa diskusi-diskusi yang sifatnya lebih wacana tentang apa itu teknologi tentang media tentang e, praktik perfilman video dan segala macam di rubrik ini rencananya rencananya begitu tapi sebelum kita ngomongin soal forum lengkapnya sendiri mungkin pengalaman pribadi kalau gue sih biasanya nonton di YouTube Dulu, dulu lebih sering untuk nonton trik sulap karena gue suka suka sulap? pengen sulap selain sulap nonton apa? selain sulap eh, dulu waktu gue main pubg gue suka nonton litoma, Toma, litoma tomata apa siapa gitu channelnya yang isinya dia kagak perang ya jadi main pubg itu dia sebagai, apa tuh gue lupa, yang pakai topi tuh, koboi koboyan gitu Jadi dia cuma pakai sempak doang Terus dia cuma jalan-jalan ngobrol sama orang Jadi dia gak negara senjata Nah selain itu, setelah gue masuk 4 gue lebih sering nonton yang terkait sama film sih Entah estetikanya, film-film terbaik, atau cara sutradara mengkomposisi gambarnya gitu-gitulah mm -hmm. Kalau gue biasanya nonton konten yang musik sih, musik tutorial main gitar hmm. sejak gue SMA. Ya SMA. Sejak SMA tahun 2000 berapa ya itu? Tahun dua ribu sembilan, dua ribu delapan, dua Gue kelas 2, kelas 3 SMA. lah Ada yang masih lo ikutin nggak sampai sekarang tontonan waktu itu? Enggak sih. Kalau kalau dulu gue biasanya ada dulu uh, Andy Mackie. Andy Mackey yang yang apa? Finger stylist itu yang dia apa, main gitarnya uh, seperti suara tiga gitar tapi cuma satu gitar tuh bisa pakai genang gendang segala gitar dipukul-pukul tapi sekarang udah banyak ya youtubers yang apa, apa, main musik yang finger menjadi youtubers contohnya yang kayak di korea tuh siapa namanya yang terkenal banget yang tuh. berdua tuh ya? bukan, Ay, bukan. itu di BPP. bukan, yang berdua tuh yang cewek-cewek tuh ah, nggak tahu yang lu suka tonton yang adik kakak apa satunya bass ah nggak tahu gue jih lupa itu mah gua ngasal nonton aja, oh, gitu. tapi kalau dulu ada tuh yang yang dari dari Asia juga deh pak Pepe, tapi kan dia bukan tinggal stylish. Nah ada yang dari Korea yang, yang yang sendiri gua nonton itu dari dia kecil sampai dia sekarang udah gede umur 20an, sembilan belas 20 satu dua puluhan. Kalau yang dari sini ada Sung apa ya? Gue nggak tahu Sung Hae Sung Sung kalau yang masalah ya, ya yang dari sini ada di Indonesia, ah. nggak ada sama sekali. Sekarang sudah banyak finger stylist Indonesia, bukan finger stylist. Maksud gue, konten atau YouTubers yang dari Indonesia yang lo ikutin juga banyak. Ada YouTubers Indonesia mah yang gue nonton dari waktu itu juga. Chandra Leo, Chandra Leo, Reza Arab, Reza Arab. Jadi, kalau guzer ya yang, yang ditonton orang pada umumnya, halilintar, eh, apa Ricis itu baru-baru ya, ini. Kalau kayak Reza Arab sama Chandra Leo, itu sejak gua kuliah, gue udah ngikutin. Waktu kuliah tuh berarti tahun 2009, 2009 2010. 2010, kontennya masih sama nggak sih sampai sekarang si Reza. Beda kalau Reza kan dulu lebih banyak game. Dia terkenal sebagai YouTuber yang yang apa menampilkan permainan games dia. Kalau Chandra Dio dulu awal-awal dia membicarakan tentang kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa. Nah kalau sekarang sudah berubah, udah lebih profesional lah penggarapannya tapi si Reza sampai sekarang masih game yang masih, tapi kan dia juga membuat beberapa konten untuk yang lain tutorial how to cook nasi goreng boleh ya, kalian lihat macam -macam. di YB akun hmm. channel barunya itu juga apa? Skinny, ya. Skinny apa? Skinny Indonesia 24 ya, itu anak FH anak, okay. anak, anak UI itu? kita juga anak UI ya kenapa kita gak bikin dari dulu ya? gak terpikiran? Nah, <coughs> sekarang kita mau ngomongin dua topik yang pertama itu on YouTube. Yang kedua itu situasi bermedia sekarang. On, on YouTube. YouTube. On YouTube ini maksudnya apa nih? On YouTube. Tentang YouTube. Tentang YouTube, apapun berkaitan dengan itu. Bahas konteksnya boleh, membahas isinya boleh. Bikin sambil menurut menurut apa? On YouTube. Ya, sebenarnya ini agenda dari rubrik ini sih. Kalau misalnya kita kaitkan dengan agenda forum nantang yang kita sebut tadi, bahwa YouTube menjadi bahan kajian kita dan dan mengkajinya sekarang menggunakan video sifatnya diskusi seperti ini dan di-upload ke YouTube. Karena gua pribadi mau merespon lebih jauh wacana yang pernah disampaikan oleh Roni Agustinus lewat esainya berjudul Video Not All Correct. Natal ya, Itu di, ditulis uh, pada ta, pada era 2000-an uh, Dia merespon uh, uh, apa, uh, fenomena seni video atau seni kontemporer yang sedang marak kala itu di era 2000-an Juga dalam rangka festival Oke OK Video uh, Tapi yang menarik di esai itu Ron Agustinus membahas tentang uh, perkembangan seni video yang uh, berkaitan dengan fenomena MTV generasi yang di atas kita okay. kan X, ta, ya, yeah, X, ya generasi X uh, tahun 90-an tahun 2000-an kan MTV menjadi apa uh, salah satu uh, produk populer yang menjadi konsumsi publik terutama anak muda uh, dan di esai itu Ro menyebut bahwa uh, MTV adalah uh, salah satu referensi uh, para mm -hmm. seniman video yang kemudian menginspirasi mereka untuk melakukan eksperimen di estetika gambar bergerak menggunakan teknologi video. nah sebelum lebih jauh soal video not all correct, kan sebelumnya entah setelahnya ada eseng juga judulnya video alcorek. Nah itu mungkin lo. Kalau gua tidak kaitannya. salah ingat itu itu sebelum video not alcorek. Sebelum video Jadi, not, all video not all itu adalah uh, essay yang dimuat di post event post di katalog event. post eventnya. Kalau video oprek itu yang dimuat pada waktu festival berjalan. Ini oke okay, okay video yang pertama atau bukan? Yang... Itu oke okay video tahun 2000, uh, 2003 yang pertama berarti. Alcorrect, not alcorrect. Nah ini kan ada ada kayak optimistik atau skeptisisme gitu yang terkandung di mungkin di dua tulisan ini. Ya. Bayangannya apa sih dari dua tulisan ini? Ya dua dua esai itu sebenarnya uh, kayak semacam pertarungan wacana yang di apa, dibangun oleh Oke OK Video sendiri, jadi, si festivalnya uh, Video All Correct yang ditulis oleh Agung Hujat Nika Jenong itu lebih itu. membicarakan tentang uh, situasi uh, dan posisi para seniman yang di highlight di festival Oke OK Videonya dan hmm. apa, uh, konstruksi esainya lebih bersifat optimis karena uh, mengimajinasikan kemungkinan-kemungkinan dari praktik seni video di masa depan jadi berangkat dari apa yang di highlight di festival itu kemudian kemungkinan-kemungkinannya dan pembacaan estetika dari karya-karya uh, yang di, dipamerkan di festival itu nah kalau video not all correct, itu uh, lebih skeptis menchallenge para uh, penyelenggara Oke OK Video Festival dan juga para senimannya tetapi ujung-ujungnya sih menurut gue optimis juga karena uh, lewat skeptisisme yang disampaikan oleh Ronny Agustinus dia memberikan kayak semacam uh, peluang lain yang bisa dikembangkan dari praktik seni video karena kalau misal kita baca di essay itu kan Roni juga menyebutkan bahwa sebenarnya praktik seni video di Indonesia itu tidak terinspirasi dari eh sebenarnya tidak punya apa kaitan, uh, langsung. kaitan langsung dengan Misalnya, uh, 6 karyanya Namjoon Pegg Nam Peg yang disebut Bapak Seni Video Dunia gitu. uh, praktik di kita itu lebih kayak respon anak-anak muda dalam mengoprek-oprek software uh, Windows yang masuk ke Indonesia kemudian dia anak-anak uh, muda ini mencoba mengulik atau bereksperimen dengan software seperti Photoshop, Adobe Premier, Premiere ya. ya. Oh berarti dimulanya bukan dari 60-70an ya? Bukan Tapi dia ber, menawarkan bahwa dimulai sejak ada uh, masuknya software-software gitu. ini ya. Dan, Dan itu di, juga MTV Dapat diakses oleh anak-anak muda, kemudian anak-anak muda itu bereksperimen dengan itu Dan katanya juga uh, karya seni video yang kemudian menjadi marak kalau itu hmm. adalah yang sifatnya single channel, single channel, bukan bukan instalatif bukan kayak, kayak, kayak pack. pack. Kalau misalnya hmm. itu kan generasi muda waktu itu, nah gimana dengan situasinya sekarang di generasi milenial yang lekatnya lebih ke media sosial, timbang hmm. uh, sumber hmm. tontonan tertentu? Ya, tentu jelas berbeda ya, karena, nah ini sebenarnya uh, isu yang buat gue pribadi menarik, karena kalau misalnya dulu Roni Agustinus berargumen tentang perkembangan praktik kebudayaan yang berkaitan dengan media itu bisa dibaca lewat fenomena MTV yang marak di era 90an dan kemudian 2000an sekarang kan 10 tahun kemudian situasinya udah benar-benar berubah terutama sejak media sosial menjadi apa e, hal yang Sop. sangat sehari-hari ya begitu ya, kan ngomong sama lo Enggak juga, kan e, ada hype-hype yang menonton apa, media situasi bermedia sosial itu pasti udah berubah apa mengubah semuanya lah, gitu dan bahkan sekarang kita udah enggak udah bisa dibilang hampir tidak menonton MTV. Hampir gitu. tidak menonton. Anak-anak muda sekarang kalau kalau menurut pemikiran common sense gua ya pasti nontonnya media sosial YouTube. Ya, terakhir gua nonton MTV Global TV ya. Eh, apa? dulu di Global TV. Global ya. TV, Global TV. Hanjil juga menurut 2000 gua masih SMA itu terakhir gua nonton. Nah, sekarang menurut gue, anak, anak muda sekarang referensinya ya pasti YouTube mencari referensi apapun itu, entah opini, e, tutorial, pengetahuan-pengetahuan populer, pasti referensi yang paling cepat diakses adalah kalau bukan lewat Google ya lewat ya YouTube, Google kan maksudnya lewat video-video di YouTube gitu, dan situasinya juga bahkan youtuber sekarang mempunyai posisi yang cukup signifikan di masyarakat terutama dalam konteks ekonomi ekonomi hmm, karena dia menjadi ekonomi atau uh, opinion leader itu juga dalam dalam konteks media ya tapi dalam konteks ekonomi gitu sebagai sumber pendapatan baru YouTube menjadi seorang youtuber situ itu punya posisi yang signifikan di masyarakat jadi kita bisa kaya nih bikin gak batal kaya ya, gitu. ini sih kagak kalau kita canggung begini ya <laughs> lanjut tadi soal masih ekonomi nih, soal hmm. opinion leadernya mungkin bisa lu bahas lebih lanjut ya ya kalau terkait dengan opinion leader itu sebenarnya ah, berkaitan dengan yang kita tadi membahas eh, esainya Roni sinus dan esainya eh, Jenong hmm. atau Jenong kan orang eh, beradu pendapat itu dulu lewat tulisan kan ya. para kaum intelektual itu para aktivis atau apa eh, akademisi ngalos gitu. di koran atau di, di blog gitu. ya, ya di blog Mediumnya tulisan gitu yang yang, yang paling sering dipakai bahkan di ranah para jurnalis warga di bidang jurnalisme warga juga lewat tulisan gitu jurnalis warga itu adalah uh, pelaku eh, uh, warga yang me, me, melakukan tindakan mem, memproduksi informasi tapi lewat tulisan umumnya. Nah video juga udah ada waktu itu uh, di era-era 2000-an tapi ketika YouTube menjadi platform yang sangat populer sekarang orang orang justru memaksimalkan penggunaan video kan. Dan kalau kita perhatikan banyak sekarang anak-anak muda yang beradu opini beradu pendapat itu lewat YouTube. Lewat YouTube. Ya, misalnya isu siapa, si Reza Arab tiba-tiba um, menjual eh bukan menghibahkan channelnya ke yayasan apa gitu, itu jadi gosip di kalangan para youtubers dan kemudian mereka saling berkomentar lewat video. Tapi itu cukup disayangkan karena menurut gua isunya masih eksklusif. Eksklusif dalam arti cuma nah, di, di tataran -tata para youtuber YouTube saja. saja. Gitu. Enggak menjadi sesuatu yang cukup signifikan bagi masyarakat. Emang pentingnya desa Arab buat kita apa gitu, ya kan? Kalau misalnya kalau misalnya isunya yang dibahas lebih universal, isu yang lebih hari uh, hari... berkaitan dengan ha hajat hidup orang banyak, gitu, uh, perubahan itu mungkin menjadi sesuatu yang sangat baik menurut gue. Karena accessible, uh, terus juga apa kontennya juga uh, ringan dan, dan mudah dicerna. Karena menggunakan sistem apa, metode oral gitu yang direkam di video. Mungkin soal ini kita lanjutkan nanti di sesi kedua kali ya, soal mm -hmm. situasi bermedia. Tapi kalau masih di on YouTube, mungkin perlu juga dibahas kira-kira ada mobil lewat, ada mobil lewat, ada tunggu dulu. Tadi di belakang ini ada orang kerja, iya, yeah. yeah. kita nggak pakai studio ini. Kita ngerekamnya di kontrakan ya kontrakan dia gua nebeng tidur semalam. Nah, dari... Kan, kalau misalnya kita merujuk ke jurnal footage-nya sendiri, gitu, dia mencoba menulis uh, kritik soal film, gambar bergerak, hmm. estetika. Gitu. Hmm. Memangnya uh, ada gambaran nggak, kan, soal tawaran estetika motor lewat apa, tawaran estetika apa yang bisa ditelaah atau digali nih sama si lewat YouTube, lewat video yang produksi itu? Hmm. Kalau misalnya Instagram gitu, lu pernah nge-share ke gue tulisan uh, Lev Manovich soal uh, layar vertikal kemudian ya dan kaitan-kaitannya terus snap gambar-gambar yang bisa berganti ya terutama pasti berkaitan dengan ini ya apa e, bentuk teknologi yang digunakan oleh masyarakat e, sekarang orang memproduksi video bisa menggunakan pakai handphone terus layarnya vertikal hmm. makanya ada istilah vertical movie e, e, bahkan e, kalau di konteks Indonesia itu ada band yang sengaja membuat video klipnya itu menggunakan vertikal video itu karena dia menyadari bahwa YouTube bisa diakses di device handphone uh -huh. yang itu pasti vertikal gitu dan dan dan dikonstruk memang videonya adalah vertikal dan buat gue perubahan-perubahan itu kan sebenarnya peluang untuk mencari kemungkinan lain dari bahasa gambar bergerak gitu terlebih lagi pasti semua video itu ketika dia didistribusikan secara online dia akan terkoneksi dengan berbagai macam uh, sumber yang akan uh, juga memproduksi lagi gitu loh, mereproduksi kontennya atau mengkonsumsi sekaligus memproduksi prosumer gitu. Uh, netizen menjadi audiensnya sekarang bukan lagi uh, publik yang offline gitu. Nah kemungkinan kemungkinan itu sebenarnya yang yang yang gua rasa perlu dipersoalkan. Apakah kita hanya berhenti pada aksi memproduksi video? Kemudian dipindahkan ke online, atau jangan-jangan fasilitas online itu mempunyai uh, peluang untuk mendobrak keterbatasan gambar bergerak hari ini. Gitu. Ya, misalnya, bisa kira-kira live streaming itu menjadi estetika dalam konteks gambar bergerak, atau dalam praktik uh -huh. seni media atau seni video? Gitu. Uh, gua pernah ingat uh, salah seorang <tuh>. teman gue, Asti, namanya anak perumyenteng juga prasasti wijang putri pernah menulis tentang fenomena bigo uh, apa live streaming uh, yang orang semua orang bisa menonton uh, tapi uh, dia mencoba mencari apa uh, mencoba memberikan wacana terhadap praktik bigo itu sebagai kemungkinan dari seni performance uh, ada seniman yang pernah mencoba merespon isu itu namanya gelar sumantri walaupun gue nggak tahu apakah uh, ya, proyek itu teruskan atau tidak tapi itu pernah ditulis uh, Asti gitu bahwa Bigo punya peluang-peluang uh, tersendiri dalam mengembangkan praktik seni video atau paling tidak wacana tentang uh, keseniannya gitu. Uh, atau misalnya sekarang TikTok dalam durasi 15 belas detik, uh, Instagram Stories, gue mengimajinasikan apakah lewat Instagram Stories kita bisa membuat film. Nah itu sudah ada yang mempraktikkannya uh, project film menggunakan Instagram Stories, tapi bukan orang Indonesia gitu. Nah di, di praktik kebudayaan kita di Indonesia, gue belum menemukan itu cukup banyak Itu kan uh, lebih banyak soal Instagram dan Biggo Ini YouTube-nya sendiri nih? Youtube Ap bisa Ap YouTube Apakah bisa sebenarnya. Youtube sebagai platform atau lu lebih tertarik untuk ngebedah estetika di bagaimana konten atau karya itu diproduksi secara live? Nah, itulah nanti yang akan seterusnya kan kita mencoba kita bahas dulu, di rubrik dulu. ini lebih jauh per, per isu, per topik hmm. tapi kalau mau di highlight secara umum ya ya begitu bahwa Youtube sebagai platform yang bisa diakses oleh publik dia mempunyai kemungkinan-kemungkinan yang banyak sekali gitu hmm. untuk, di, untuk diperdalam dan diperbincangkan gitu misalnya kayak estetika orang berdiskusi seperti ini dia menjadi apa uh, bentuk baru yang dikonsumsi oleh publik. Oke, okay. mungkin kita soal ini kita sambil jalan ngomongin estetika video dan peluang-peluang dari YouTube kita balik lagi ke soal persoalan youtuber tadi untuk masuk ke bahasan kedua soal situasi hmm. bermedia. Kalau misalnya ada uh, para youtuber sini sebenarnya udah? saling berkomentar soal sesuatu tapi masih eksklusif gitu berarti kan dulu mendekatinya secara kritis misalnya gitu mungkin gue perlu merujuk ke proyek yang pernah melakukan bersama aku masa ini tahun 2012 ya rekam media lalu ceritakan tentang rekam media itu apa dan merespon apa kan waktu itu masih tekstual ya yang jadi sorotan Uh, ya di, di Forum Lenteng itu ada sat salah satu program kita, program pendidikan dan pemberdayaan media berbasis komunitas namanya Akumasa. Itu diinisiasi oleh uh, Forum Lenteng sejak tahun 2008. Tapi di tahun 2012 kita dalam rangka Akumasa itu kita mengerjakan sebuah proyek penelitian yang kita sebut rekam media. Proyek penelitian itu melibatkan 10 warga dari wilayah yang berbeda-beda, 10 kota. Mereka warga biasa, tapi didorong untuk melakukan penelitian memantau media massa media massa harus utama, tapi uh -huh. di tingkat lokal. Jadi, memantau koran lokal. Koran lokal. Jadi mereka setiap harinya membaca koran, kemudian melakukan review terhadap isi korannya dengan indikator lima isu, good governance, kriminalitas, perempuan dan anak, HAM, lingkungan hidup. Dan setiap minggu mereka memberikan resume bacaan. Nah itu penelitiannya selama satu tahun yang dikaji adalah koran lokal sama media online lokal online lokal media online yang teks, yang tulisan nah itu sebenarnya penelitian itu kita lakukan dalam rangka merespons situasi bermedia di tahun-tahun segitu karena di tahun 2010an perbincangan kita di akumasa waktu itu adalah ngomongin tentang apa itu konglomerasi media kayak semacam oligarki baru yang ada di Indonesia bahwa banyak para pengusaha, pemilik media itu uh, juga terlibat di wilayah politik, di wilayah uh, apa usaha-usaha lainnya yang yang yang yang eksploitatif sifatnya Tapi mereka penguasa media, mm -hmm. dan mereka mem, mem, mempunyai kekuatan untuk membentuk opini publik uh, Yang mana opini publik itu dibentuk oleh para pelaku media arus utama ini untuk uh, kepentingan mereka sendiri gitu nah warga biasa yang kemudian didorong dalam penelitian ini mencoba mengkritisi itu nah itu sih sebenarnya kalau memoderkan media nah, tadi kan ee, dari perspektifnya warga biasa gitu. nah mungkin lu kasih sedikit aku masanya itu aku masa tuh apa kenapa lu harus menekankan perspektif warga dan mengkritisi konglomerasi media itu yang mungkin dimulai pasca reformasi dari situasi ya karena selama ini kan kalau kalau kita membaca Media massa gitu, media masa utama kan? Media masa itu nggak ada yang netral ya. Dia pasti membawa kepentingan dari pemiliknya, <coughs> kan? pemilik perusahaan medianya gitu. Dan, dan kebanyakan perspektif atau kebutuhan yang seharusnya di, di, dimiliki oleh warga itu banyak yang terabaikan. Misalnya kayak konteks koran lokal di berbagai daerah, walaupun dia koran lokal, misalnya di uh, Jember gitu tapi waktu kita melakukan penelitian di tahun 2012 itu banyak, 50% rata-rata isi dari koran itu adalah merujuk kepada peristiwa yang ada di Jakarta hmm. sementara isu-isu yang ada di wilayah lokalnya tidak tercover kan nah itu kan kenapa? karena koran lokal yang ada di Jember itu ternyata punya afiliasi dengan perusahaan besar yang ada di Jakarta perusahaan media yang besar di Jakarta gitu. nah bagaimana kemudian perspektif atau kebutuhan warga itu dipenuhi kalau misalnya media massa harus masih Jakarta oriented Nah, penelitian itu mencoba mengkritisi, itu mengkritisi sejauh apa isu HAM yang ada di Jember atau isu lingkungan yang di Jember tercover oleh media ini. Kalau tidak tercover, eh, apa yang harus diusulkan? Misalnya, nah, di penelitian kita, kita, kita menganalisa itu, di penelitian itu. Setelah dianalisa, berarti eh, tawaran yang ditawarkan sama para peneliti itu apa ya? Semacam tuntutan kepada media massa utama untuk lebih fokus ke isu yang ada, lokal di daerah mereka gitu, atau e, mengajukan praktik jurnalisme warga sebagai alternatif dari produksi informasi, hmm. jadi e, imajinasi tentang bagaimana warga lebih aktif, jurnalis, jurnalis warga itu lebih aktif memproduksi informasi yang berkaitan langsung dengan e, s, e, kehidupan mereka di wilayah lokal tempat mereka berada oke, okay. itu kalau masih di e, rena tekstual tahun 2012-an ya berarti nah, e, balik lagi ke soal konglomerasi media sama e, pembentukan api ini publik gitu tapi di ranah video sekarang Nah, uh, dikaitkan dengan youtube dan apa yang kita lakukan di jurnal footage sekarang mungkin lu bisa mention misalnya solo milik warga gitu. oh vlog kampuang apakah uh, praktik semacam itu juga uh, seiring dengan semangat yang dilakukan sama marka media dan aku masa waktu itu sebenarnya jurnalis warga yang memproduksi informasi menggunakan teknologi video itu udah ada sejak sejak teknologi video ada di kita uh, masuk ke masyarakat Indonesia gitu bahkan di tahun 2000an itu semakin marak tapi dia menjadi cukup benar-benar uh, menjadi perbincangan terutama sejak Youtube tahun 2006 udah bisa diakses uh, dan orang mulai banyak memproduksi video dan mengakutnya ke Youtube menjadi lebih masif kan uh, persebaran informasi menggunakan video nah, terutama sejak 2010an ketika youtubers di Indonesia menjadi Uh, trend, dia menjadi berlipat ganda lagi uh, ininya uh, fenomenanya uh, praktik-praktiknya gitu nah, tapi ada satu hal yang yang yang buat gua uh, cukup memprihatinkan, atau bukan cukup memprihatinkan tapi cukup menarik untuk diperbincangan gua inget banget dulu ketika tahun 2007-2008 gua mengkonsumsi youtube gua melihat bagaimana warga memproduksi video kemudian menguploadnya ke youtube itu menggunakan Uh, ya estetika warga aja teknologi seadanya gambarnya tidak tidak resolusi dengan resolusi yang seadanya tidak high res gitu. Gitu, uh, tapi, eh, <laughs> tapi tapi dia membentuk suatu pola yang berbeda gitu dia video bahasa warga sifatnya kalau menurut gue tapi lama kelamaan kan para youtuber-youtubers -Youtubers ini mungkin karena belajar Learning by doing itu belajar dari proses mereka punya ada kayak semacam kebutuhan, kebutuhan kan? untuk memenuhi standar-standar informasi yang yang seperti yang mereka konsumsi di televisi gitu jadi semakin kesini gue lihat fenomena fenomenanya gitu para youtubers itu memproduksi informasi yang lagi-lagi kemudian mengejar estetika televisi entah itu komedi parodi tutorial edukasi berusaha sebagus mungkin membuat produksi mem, apa memproduksi uh, konten videonya yaitu bagus di satu sisi tapi di sisi yang lain gue sangat menyayangkan hilangnya uh, langgam bahasa yang sangat warga ini gitu nah yang menarik ada beberapa komunitas di Indonesia uh, di luar Jakarta yang yang gue lihat mencoba mengkonter fenomena itu mengkonter mm -hmm. me kecenderungan bahasa estetifis itu dengan menggunakan YouTube ini dia mempertahankan itu contohnya kawan-kawan uh, di Solok Sumatera Barat bawa kopi mereka memproduksi vlog kampung tapi menggunakan apa menggunakan apa uh, gaya merekam yang sangat warga oh. gitu mereka menggunakan handphone uh, terus videonya tidak perlu dipoles gitu uh, terus uh, obrolan yang ada di handphone itu natural kadang gambar gambarnya goyang gitu Walaupun secara informasi dia tidak tidak mengenakan mata, tidak nyaman ditonton, tapi dari jumlah produksi yang mereka bikin, yang mereka produksi di program apa Project Vlog Kampung mereka itu, menurut hmm. gue itu membentuk pola tertentu yang yang bisa dibaca sebagai estetika uh, untuk mengkonter apa yang terjadi sekarang gitu. Uh, ya secara secara estetika video ya terus juga kawan-kawan di Jav juga memproduksi hal yang sama atau kawan-kawan di Jav itu di Jatiwangi Majalengka Jatiwangi art factory jataunya art factory atau kawan-kawan di di Lombok Utara komunitas Pasir Putih gitu. mereka memproduksi do video dokumenter tapi video dokumenter yang menggunakan sudut pandang mereka sebagai warga lokal di Lombok Utara gitu tidak tidak menggunakan metode dokumenter konvensional gitu. bahkan di di wilayah yang hiburan pun entah itu produksi musik atau apapun gitu mereka tidak menggunakan peralatan profesional di studio atau uh, apa gitu efek-efek gitu. nah, kalau kalau YouTube-YouTube yang umumnya kita lihat kan YouTubers kan mereka berusaha memenuhi itu kan. Entah itu tujuan untuk menggait audiens, menggrab audiens atau apa gitu. Nah, tapi menurut gua fenomena ini perlu ada konternya, perlu ada alternatifnya. Gua rasa yang perlu dikedepankan itu adalah bahwa Gaya berbahasa dalam konteks gambar bergerak atau video itu gak, gak cuman satu e, Metodenya, metodenya ada banyak Dan berbagai metode yang banyak ini sebenarnya bisa diperbincangkan untuk membaca e, wacana e, seni gambar bergerak e, Baik di tingkat lokal, nasional, maupun global gitu Nah itu yang perlu ditawarkan ke publik seluas-luasnya menurut gua Nah, untuk uh, di ranah yang lebih mainstream gitu, kan uh, muncul beberapa situs-situs kanal berita yang berusaha ngebahas suatu isu atau kasus atau peristiwa secara lebih berimbang, kayak misalnya Tito atau Asumsi atau Mojo, uh, Geotimes, yang kemudian juga mulai bergerak ke ranah gambar bergerak gitu, tidak sekadar lagi infografis atau tekstual aja. Nah, ada pendapat lu gak soal, soal kecenderungan pindah ke gambar bergerak ini apa? Kaitannya sama pola konsumsi generasi milenial, generasi kita, atau ada dugaan lain? Gue rasa itu juga bagian dari hasil pembacaan mereka terhadap fenomena sekarang sih. Bagaimana mereka merespon e, situasi yang sudah berubah seperti apa banyak berita media massa dulu yang yang, yang yang koran kayak kompas tempo ketika dunia online sudah menjadi sesuatu yang marak di masyarakat mereka pindah ke media online gitu uh, dan kita sekarang bisa menemukan bukan pindah mungkin tapi buka mau satu ya, lagi buka membuka, membuka platform online gitu kompas.com beda uh -huh. banget kualitas beritanya dan, dan kemudian mereka membangun uh, konten yang, yang yang tidak kalah mendalam dengan uh, versi cetak mereka kita bisa menemukan artikel-artikel yang sangat investigatif atau bernas di online sekarang kan. Nah, ketika <tuh> uh, informasi itu kemudian berubah lagi, terutama sejak fenomena Youtube dan kemunculan youtubers, bahwa Youtube menjadi sumber referensi atau sumber konsumsi informasi orang-orang, ya gue rasa para, para pemilik pelaku media ini juga, merespon itu dengan menggunakan atau memanfaatkan youtube gitu loh. sekarang kita bisa ngeliat banyak media massa televisi yang juga mempunyai uh, channel youtube kan mm. ya, bahkan kita menonton peristiwa live demonstrasi. demonstrasi reformasi di korupsi yang terjadi bulan lalu juga itu oh. di youtube rata-rata gitu loh. bahkan konten di youtube diambil untuk dihadirkan di televisi gitu jadi youtube ini sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari uh, keberadaannya dan kayak Tito atau detik juga menggunakan YouTube atau apa asumsi menggunakan YouTube juga ya rasa juga dalam rangka merespon itu gitu kalau kalau nggak merespon situasinya ya pasti akan ketinggalan dalam dalam perkembangan zaman apalagi yang kita bicarakan ini kan video pertama nih mm -hmm. untuk YouTube jual footage di channel kita rubik kita topik-topik apa yang bakal kita bahas ke depan? Uh... Selain tentu pendalaman hal-hal yang tadi udah kita bicarakan Ya, ya tentunya nanti kedepannya uh, dalam agenda Forum Lenteng Memanfaatkan Youtube ini nggak hanya tentang fenomena Youtube uh, Kita di Forum Lenteng berencana akan memproduksi konten di Youtube itu berdasarkan fenomena yang sudah ada Misalnya dulu kita jurnal footage adalah website uh, kritik film yang basisnya tulisan mungkin nanti kita akan bikin ada seri video yang membahas film tapi menggunakan metode video hmm. jadi mungkin seperti oral. oral atau mungkin menggunakan adegan langsung uh, itu nanti uh, ditunggu saja uh, uh, serinya uh, juga ada juga kayak semacam apa me me membincangkan, memperbincangkan isu-isu terkini, isu-isu mutakhir atau narasi-narasi warga uh, yang sifatnya uh, tidak mainstream dibahas juga di, di youtube uh, oleh teman-teman furumenteng yang lain uh, atau juga isu-isu yang berkaitan dengan seni misalnya kayak pembahasan tentang pameran, pembahasan tentang karya atau ulasan tentang seniman atau mungkin wawancara ke para pelaku-pelaku senimannya uh, kemudian isi-isi uh, yang sifatnya teori teoritikal itu juga akan, akan kita coba hadirkan nanti di seri playlist yang lain uh, tapi khusus buat dua dan duha akan mencoba mendalami uh, fenomena YouTube ini melalui uh, rubrik YouTube on YouTube ini. Oke. Okay. Begitu. Udah setengah jam? 40 menit malah? 38? Ya. Ya udah. Tutup. Kita tutup. Gimana cara kita nutup? Kita belum punya ini nih. Slogan. Slogan. Gak ada bahan lagi nih. Mungkin pertama kita resmikan bahwa teman-teman yang nonton adalah hep. satu. Hep itu apa ya tadi? So hip. So hep. Itu panggilan kita nih. Panggilan kita terhadap para hep hip yang ada di rumah atau di jalan. Atau bukan, di bukan bukan bukan jurnal footage <laughs> <laughs> Jurnal footageers kagak ada Agak kurang pendek. Jadi hep hep aja. Terus terus tutup tutup, ya kan ya. announcernya lu kan? iya eh, ya, ya silahkan ditutup oke okay, heb semua terima kasih sudah menyempatkan diri menonton video 40 menit ini mungkin nanti akan dikat di beberapa bagian atau di zoom gua gak tahu juga tergantung kita ngeditnya gimana uh, subscribe gak? ya di subscribe lah channel kita biar banyak subscribernya di like di like boleh di comment juga boleh tapi ntar komennya kayaknya bakal nginang-nginang kita sih. Kalau nggak ada komen kenapa apa juga. Nggak apa-apa juga. Ya, diiringi oleh suara motor lewat. Terima kasih. Kue duha. Saya Zikri. Dari, Sampai bertemu. Dari, dari mana dulu Dari komentar. Itu makanya buka lagi ya? Oh gitu ya. Kue <laughs> duha, dia Zikri dari YouTube on YouTube channel di channel Dino Kutech mengucapkan. Sampai jumpa di video lainnya. See you later. Gak seenak yang semalam ya? Iya kenapa ya?